Gak mau pelihara tanaman lagi Takut mati, takut gak berbunga Takut pertumbuhannya gak sesuai dengan ekspektasi Oke, sobat sekalian Sobat pernah ngalamin gak sih? variakin Sobat sekalian Pernah atau bahkan sering mengalami Yang namanya Tanaman sobat sekalian tuh Ada yang mati Atau tumbuhnya gak sesuai dengan ekspektasi ya Sobat sekalian Fahri kali ini akan tunjukkan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 Sobat sekalian Fahri akan ajak sobat sekalian untuk jalan-jalan di kebun Fahri Orchid ya Sobat sekalian di Fahri Orchid sekarang ada mini zoo ya Fahri akan kasih makan iguana dan juga film dragon atau hidrosaurus Hidrosaurus Amboinensis nah, ini Fahri akan masuk kandangnya Fahri udah bawa pepaya mereka senang banget sama pepaya Oke okay. um, Fahri mau masuk dulu ke kandangnya ya huh. uh. mereka sudah menunggu pepaya mereka sudah menunggu pepaya yang Fahri bawa nih oke okay. yeah. sekalian mereka sangat suka pepaya ya, Fahri akan suapin tuh ada banyak banget iguananya Tyrannosaurus amboinensis. Tyrannosaurus amboinensis. Yo mereka lah banget. Ini mereka lagi pada hamil. Perutnya gede banget. Wow. ketika menyuapin makan seperti ini. Ya, kita akan mendekat ke hidrosaurus yang di sebelah sana. dari akan suapin ya. Ya. ya. Mereka suka banget sama pepaya enggak, kak uh, selain iguana di sini juga di sini juga ada kura-kura sobat sekalian di Fahri Orchid banyak sekali tortoise atau kura-kura darat di sini ya di banyak kura-kura darat coba sekalian tuh itu ini adalah red Hood di ini jantan dan ini ada ini ada hermani tortoise sama golden Greek situ juga ada Kinixis beliana itu ada radiatanya lagi bubuk Uh. Uh. Uh. Sobat sekalian mungkin selama ini banyak yang mengira bahwa mm, Enak ya jualan tanaman tinggal potong-potong jual Enak ya jualan tanaman per daun segini tinggal jual Kemudian bilang enak ya jualan tanaman tinggal cari di hutan kemudian tanam jual oke okay. sobat sekalian mungkin selama ini sobat sekalian hanya melihat yang indah-indahnya saja nih jadi setiap postingan yang Fahri post di Instagram maupun YouTube itu yang indah-indah yang subur-subur yang mature size yang berbunga-bunga nah di balik semua itu, apakah sobat sekalian sudah tahu perjuangan kami para petani dan pelaku tanaman hias, berapa banyak kos yang sudah kami keluarkan untuk pembelajaran dan juga untuk memulai sebuah usaha tanaman, apakah seperti yang mereka bayangkan semudah membalikkan telapak tangan dan banyak sekali yang sering uh, nyinyir ya, Enak nih jualan tanaman Tinggal Gini duit Dapat duit banyak Tinggal potong-potong Dapat duit banyak Sobat sekalian eh, Sobat juga pasti sering membaca komen ngenyek Atau komen negatif ya Dari orang-orang yang gak suka sama tanaman Ketika mereka melihat berita atau postingan Tanaman yang terjual dengan harga mahal Pasti mereka ngenyek atau nggak terima Nah itu sebenarnya tandanya iri sih sobat sekalian Iri itu ada dua sebab Yang pertama Dia ingin Atau ingin Atau meri yes, secara jawabnya Dia ingin merasakan Hal yang sama Tetapi dia tidak mampu melakukannya Jadi dia iri Sehingga dia hanya bisa ngenyek di kolom komentar, kemudian yang kedua adalah watak, karena memang manusia itu ada yang wataknya selalu nyinyir atau lambe nah, kalau sudah watak seperti itu memang agak sulit ya, jadi mendingan dibiarin saja jadi komen-komen seperti itu, kadang mereka hanya asal jeplak ya. mereka tidak berpikir bagaimana sih prosesnya kok bisa begitu kok bisa mahal apa sih, apakah uh, ada pengorbanan yang sebelumnya dikeluarkan oleh penjual tersebut Sehingga dia bisa jual mahal Atau mungkin tanamannya itu Kenapa sih kok mahal? Mereka enggak menelisih seperti itu Harusnya kalau orang normal, orang yang punya kreativitas dan juga berjiwa maju Pasti dia akan bertanya seperti itu Tetapi untuk orang yang berpikiran sempit dia asal jeplak aja Nah di video ini Fahri akan tunjukkan perjuangan kami Para pelaku tanaman hias, petani tanaman hias dan plant seller Bagaimana kami merawat tanaman itu sampai dengan tampil indah Dan siap untuk dipajang di tangan konsumen Atau siap untuk diadopsi di tangan konsumen Karena memang tanaman ini termasuk barang hobi Barang hobi itu susah kalau bicara masalah harga Dengan menonton video ini nanti Fahri harap Para netizen yang suka ngenyek sama penjual tanaman Mereka terbuka wawasannya Nggak ngenyek lagi, ngenyek sekali sama penjual tanaman Nggak nyinyir bahwa uh, mereka jualnya asal ya mahal gini Ah, mereka kasih harganya ngawur Kejahatan penjualan Oke okay. Dengan video ini Fahri akan tunjukkan Jadi dibalik Keberhasilan yang kita raih Itu pasti ada perjuangan Namun orang-orang hanya melihat Sisi keberhasilannya sih Sebenarnya mereka Pingin meniru Pingin meniru kesuksesan yang Kita capai Mereka pingin meniru kesuksesan Keberhasilan yang telah kami capai, tetapi mereka tidak melihat prosesnya. Jadi, yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Oke, okay. jadi uh, prosesnya itu sebenarnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi, kalau yang hanya ikut-ikutan ingin mendapatkan keberhasilan seperti yang kami sudah raih, tetapi tidak mau. Menjalani prosesnya, mereka hanya akan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan. Uh, hanya sesaat atau angin-anginan. Setelah itu, dia akan bosan dengan menggeluti dunia usaha tanaman, dan mereka ingin semuanya instan, ingin mendapatkan. Tanaman yang indah secara instan Kemudian ingin berhasil Secara instan Namun Mereka tidak telaten atau Tidak konsisten Dalam menjalani Prosesnya sobat sekalian Karena Dalam video ini Fahri akan tunjukkan Kos atau Pengorbanan Yang telah kami Jalani atau kami lalui selama kami membangun usaha tanaman. Oke, ini sobat sekalian, ini adalah sepatu glotis plikata atau anggrek tanah. Ini bunganya sangat indah, dia ditanam langsung di tanah, itu bisa berbunga terus. Yang penting cahayanya banyak. Kemudian itu ada rumput liar, bagus banget seperti berlian berwarna merah. Sobat sekalian, ini banyak anggrek spesies yang sedang berbunga. Ini ada area ornata. Ini area er, ornata ini spesies dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan juga Kalimantan. Kemudian ada juga anggrek hybrid. Ini ada Vialara Marvik Howard Dream yang bunganya sangat besar. Kemudian Fahri ada juga Fafio Fedi Filipinensis. Ini termasuk... Anggrek kantung atau Paphiopedilum yang saat ini sudah langka dan jarang ditemui, dan harganya pun saat ini cukup fantastis. Paphiopedilum filipensis, dan berbunga bagus-bagusnya nih sobat sekalian. Kemudian, Fahri punya green Jedefin atau kuku macan yang berasal dari... Thailand, dia memang native dari Thailand. Ini bunganya seperti ini, seperti kuku macan, tetapi warnanya toska itu ya Oke, kita zoom. Green ceri. Bagus sekali bunganya. Fahri akan tunjukkan gambaran kos atau biaya yang sudah kami keluarkan untuk selalu belajar. Selalu belajar dan juga menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Prosesnya seperti apa. Jadi ada tanaman yang mati, stagnan. Ada tanaman yang tubuhnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi. Misalnya tadinya varigata kemudian jadi durhaka atau kembali hijau. Nah, itu termasuk pengorbanan yang sudah kami jalani. Kemarin kan vari udah ngegroundkan aroid itu banyak banget ya di sini. Di sini ada aroid banyak banget dan yang sudah digroundkan ini uh, sudah sebagian sudah mapan terbukti dari Banyaknya daun-daun baru yang sudah muncul. Ini adalah tanaman arwit yang kemarin udah digroundkan, sudah tumbuh dengan baik. Terbukti dengan banyak bermunculan daun muda nih sobat sekalian. Daun muda nih ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang coklat nih sobat sekalian. Ini adalah. Aroid yang kemarin Fahri ground kan itu ada yang hitam juga di sana Dan mereka terlihat happy banget di ground kan Nah sobat sekalian pernah gak sih ngalamin tanaman yang sobat sekalian beli mahal Mati atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi Pasti dong sobat pernah ngalamin gak cuman sekali pasti ya Bahkan beberapa kali Nah. Sebaah sekalian bagi pecinta tanaman sejati Sebenarnya hal tersebut tidak akan menghalangi tekad Dan juga tidak akan menyurutkan niat kita untuk bercocok tanam Jadi Fahri nggak mau dengar alasan Aku nggak mau beli tanaman mahal Ah nanti takut mati Ah aku nggak mau lagi nanam ini Ah nanti takut mati Ah aku kapok deh nanti takut mati Nah sebaah sekalian Tanaman yang kita pelihara mati itu adalah hal yang wajar sobat sekalian. Itupun Fahri juga alami dan harganya tidak murah. Nanti Fahri akan tunjukkan apa aja sih tanaman yang Fahri pelihara dan mereka ada yang mati. Oke, kita jalan-jalan ke kebun Fahri Orkid dulu. Ini ada anggrek yang berbunga-bunga. Ada beberapa anggrek. Ini adalah Dendrobium kapra javanica. Ini harum sekali. Ini dari Gunung Kidul. Ini termasuk anggrek spesies asli Jawa yang saat ini sudah sangat langka ya. Ini adalah Kapra javanica. Kemudian Fahri punya dendrobium spesies dari luar. Ini adalah dendrobium frederixianum. Ini harum sekali sobat-sekalian. Hmm harum banget. Ini adalah dendrobium frederixianum. Ada anggrek sikat atau dendrobium sekundum, nih sobat sekalian. Kenapa namanya anggrek sikat? Karena bentuknya mungkin menyerupai sikat atau tubras, ya. Kemudian, Fahri, ada dendrobium spektabil, nih sobat sekalian, yang bunganya akan banyak, nih sobat sekalian. Tuh, dendrobium spektabil, uh, kenopnya banyak, kayak cabe-cabean, ya sobat sekalian. Kemudian, ada apa lagi, ya? Oke. Oke, Fahri sambil tunjukin tanaman-tanaman Fahri Orchid yang ada yang mati atau tumbuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu bisa stagnan atau dia kerdil terus, nggak ada tanda-tanda pertumbuhan, hidup segan mati tak mau, oke. Ini ada anggrek spesies dari Papua yang orang sebut anggrek nanas, ini adalah Dendrobium semiliae. Dendrobium semilia ini dari Papua, sobat sekalian. Dan ini ada dendrobium stratiotes dari Papua juga, sobat sekalian. Oke, okay, Fahri akan tunjukkan ini ada anggrek stanhopea yang uh, dia stagnan, sobat sekalian. Oke, okay, Fahri akan tunjukkan anggrek stanhopea. Ini stanhopea yang Fahri sudah Rawat selama 7 tahun nih sobat sekalian Ukurannya masih segini aja ya Ini stand hopea ya. ini termasuk anggrek yang mahal Ini segini nilainya kira-kira 5 juta rupiah Ada yang masih bertahan Kemarin ada yang sempat mau berbunga tapi nggak jadi Ada yang sudah mati Kemudian ini ada yang semakin mengecil sobat sekalian Semakin mengecil Nah stand hopea ya ini sampai saat ini Fahri belum Menemukan agroclimate yang sesuai sehingga dia pertumbuhannya belum bisa maksimal. Nah, ini justru Fahri penasaran dengan stand HOPEA ini, apa yang salah dengan yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan sehingga dia pertumbuhannya tidak bisa seperti anggrek yang lain. Stand HOPEA ini, sobat sekalian, tapi beberapa sudah mulai bagus. Ini kemarin Fahri coba menggunakan media MOS, dan pertumbuhannya lumayan bagus. Kemarin dia kecil banget. Beberapa kemarin, beberapa itu ada yang sudah berbunga sobat sekalian. Tapi dia gampang sekali untuk drop. Kemudian kita lihat lagi, ada apa lagi yang Fahri punya terus dia nggak selamat, stagnan atau mati. Nah, kondisi seperti ini juga bisa dialami oleh siapapun. Jadi sobat sekalian jangan pesimis apabila tanaman sobat sekalian itu... Pertumbuhannya tidak bagus, mati atau stagnan ya. Karena kalau kita pelihara makhluk hidup, itu resikonya antara hidup atau mati. Nah, kalau ingin pelihara yang mudah, tidak membutuhkan perawatan dan tidak mati ya pelihara plastik aja gitu ya sobat sekalian. Oke, ini ada yang berbunga lagi nih, ada Asko Centrum Aurantiacum nih, dari Filipina, spesies dari Filipina. Spesies dari Filipina. Oke, okay, Fahri mau tunjukkan nih uh, Dimana mana? Oh, di sebelah sana. Oke, okay, kita jalan-jalan dulu, sobat sekalian. Kita jalan-jalan dulu. Ini yang digantung-gantung ini adalah vanda, vanda, vanda. Oke, okay, sobat sekalian, ini ada Platyserium wanda yang dia tiba-tiba mati. Dia sudah sebesar ini, kemudian tiba-tiba mati, nah setelah Fahri pelajari, pelatih seri wandai ini mati kenapa? yang pertama adalah dia sirkulasi udaranya waktu itu kurang bagus, terlalu banyak air dan sempat telat nyiram, nah dia sempat telat nyiram sampai kering, kemudian setelah itu dia terlalu over watering, dan sirkulasi udaranya kurang bagus, sehingga dia mati Nah apa yang Fahri rasakan saat itu sedih, tapi Fahri pelajari, apa sebabnya sehingga dia bisa mati? Nah Fahri tetap pelihara platiserium Wandai, nggak terus kapok. Jadi, untuk pecinta tanaman sejati, dia tidak akan kapok dengan kasus yang dia alami. Dia akan belajar terus dan menggali informasi apa yang salah. Ini platiserium Fahri di sini ada banyak ya, tuh platiserium ada banyak, Wandai di depan ada yang besar. Oke, tadi Fahri udah tunjukin tanduk rusa Wandai atau pelatih Wandai yang tadi ada yang mati ya. Tapi Fahri sudah terobati dengan pelatih Wandai yang sangat besar ini sobat sekalian. Tuh, besar banget ya. Ini yang dari Papua. Itu nilainya ini ya, nilainya sekitar 10 juta rupiah sobat sekalian. Nah platyserium wanda ini bisa besar sekali Bisa diameter 2 meter Wow gitu ya Nah kemudian ini ada Catelea nih sobat sekalian katlea cernua Atau Sopronitis cernua Nah ini Sopronitis cernua ini Dia Tiba-tiba mati Tadinya sudah rimbun Sudah rimbun memenuhi kulit pinus Sering berbunga Dan kemarin Tiba-tiba dia busuk semuanya. Sampai tersisa sedikit ini yang masih oke. Okay. Kemudian yang sedikit ini Fahri selamatkan. Fahri tempelkan ke papan kulit pinus yang baru. Ternyata dia tidak bisa diselamatkan. Nah dari kejadian ini Fahri ambil kesimpulan. Apa yang kemarin terjadi apa yang salah. Ternyata Fahri kurang tepat menempatkan Sopronitis Cernua atau, atau katria Cernua yang dia menginginkan sirkulasi udara yang bagus, cahaya yang banyak kemarin Fahri tempatkan di tempat yang terlalu teduh dan terlalu banyak penyiraman sehingga tiba-tiba dia drop tidak selamat satu bulb pun ya tidak ada yang selamat satu bulb pun jadi waktu itu sudah membentuk rumpun kira-kira sudah 30 bulb kalau kita nilai, itu nilainya sudah sekitar 15 juta rupiah. Melayang begitu saja. Tapi dari kejadian ini, Fahri bisa menarik kesimpulan bahwa Sopronitis Cernua, dia sangat sensitif terhadap cahaya yang terlalu sedikit dan juga penyiraman yang terlalu banyak, sobat sekalian. Itu yang Fahri dapat ambil. Jadi belajar itu memang mahal harganya sobat sekalian Oke kemudian kita akan cari lagi tanaman yang uh, tidak sesuai ekspektasi pertumbuhannya atau bahkan mati Oke kita ke kaktus nih sobat sekalian Nah kaktus golden barrel fahri ini kemarin ada yang busuk sobat sekalian Nah ini kaktus golden barrel yang sudah besar Diameternya udah Atau kelilingnya itu sudah besar ya Sudah sebesar ini Nah kalau dinilai ini sudah sekitar 5 juta rupiah Nah ini tiba-tiba busuk Busuk kenapa? Karena ini over watering juga sobat sekalian Jadi kemarin terlalu banyak nyiram Sehingga busuk dan kemarin ini sempat tertutup daun-daun Jadi dia terlalu teduh Nah kalau yang panasnya pas Dia sehat coba sekalian tuh Kalau yang panasnya sehat uh, Kalau yang panasnya cukup Dia sehat Nah ini kaktus golden barrel Kerugian 5 juta rupiah Oke itu dari kaktus Sobat sekalian Oh ini ada kaktus yang ber berbunga nih Ada noto kaktus Magnificus Sedang berbunga, bunganya warna kuning Cakep ya Kemudian itu ada kaktus spiral, ada notokaktus landing hausie. Oke, kita ke aroid ya, sobat sekalian. Ini hamparan kaktus. Kita ke hamparan aroid. Apa aja sih aroid yang uh, Fahri pernah mengalami kejadian aroidnya stagnan atau mati ya, kita jalan-jalan ini ada tim FO lagi, ada tamu ya kak? iya ada tamu oke, ini Fahri mau tunjukkan antrium wendelingeri ini sobat sekalian antrium wendelingeri antrium Wendlingeri ini dia sempat mengalami klorosis lumayan lama nih sobat sekalian Ini sempat mengalami klorosis lumayan lama Nah ini sobat bisa lihat ya daunnya pada klorosis nah, Apa yang terjadi harusnya dua tahun itu dia sudah sebentar lagi produksi tongkol Sudah produksi tongkol atau bunga Nah apa yang terjadi ternyata setelah Fahri bongkar Itu medianya kurang poros sobat sekalian Medianya kemarin terlalu lembab dan terlalu padat Nah ini setelah Fahri reporting kira-kira tiga bulan Baru dia daun barunya keluar bagus atau normal nih sobat sekalian Antrim Bentley Ngeri ini saat ini kira-kira nilainya adalah 35 juta rupiah sobat sekalian 35 sampai 50 juta Nih Sobat bisa lihat itu keluar akar-akar baru Jadi medianya sudah mulai cocok Jadi medianya Fahri pakai media khusus Farigata Yang porositasnya sangat tinggi dan mineralnya sangat bagus Mineralnya juga sangat tinggi Baru dia keluar daun barunya sudah tidak klorosis lagi Tidak keriting atau kerual-kerual seperti ini Ini yang klorosis Oke, jadi ini sudah uh, mengalami fase kritis, saat ini sudah di fase aman sobat sekalian. Itu untuk antrium wendlingeri. Oke, kemudian kita lihat aroid lain yang <coughs> pernah mengalami atau sudah tinggal bangkainya saja nih sobat sekalian. Oke sebelumnya Fahri mau tunjukin buah pisang varigata, tapi belum terlalu terlihat situ. itu. di belakang sana ada pisang varigata yang sedang berbuah. Nah ketika panen nanti Fahri akan videoin ya. sebelah sana. Oke ini ada kenop dari Dendrobium anosmum gigantea dari Filipina nih sobat sekalian. Tuh kenopnya banyak. Seperti cabe-cabean ya. Ini harum sekali, nanti bunganya juga besar. Ada yang mekar, coba nanti Fahri tunjukin kalau masih kondisi bunganya masih bagus. Ini Anosmum Gigantea. Uniknya dari Dendrobium Anosmum ini, sobat sekalian, ketika dia akan berbunga, daunnya akan rontok. Daunnya akan rontok. Nah, ini daun yang masih utuh. Nah, ini batang yang masih utuh seperti ini. Kemudian nanti daunnya rontok baru berbunga. Sobat sekalian, nggak perlu khawatir. Daunnya rontok, tidak. Merupakan indikator dia akan mati, tetapi dia sudah selesai fase vegetatif, sehingga dia berubah ke fase generatif, yaitu memproduksi bunga. Sobat sekalian, oke, itu di sana ada hamparan bromelia, iknea yang Fahri tanam di papan kulit pinus. Sebenarnya bisa di pot juga seperti ini. Atau bisa di papan kulit pinus Oke Kemudian ini ada Aekmea cantini Yang black Ini ada yang juga mati Sobat sekalian Ini Aekmea cantini black Ini yang menempelkan kemarin adalah Adik-adik PKL Praktek Kerja Lapangan dari SMK Negeri Satu Ngablak Jadi mereka memberikan media Mos hitamnya terlalu banyak sehingga terlalu lembab yang menyebabkan busuk akar sehingga dia tidak bertahan sobat sekalian dia jadi busuk akarnya busuk kering ini sudah tidak bisa diselamatkan tapi itu Fahri maklumi nanti akan Fahri briefing ya bagaimana cara menempelkan yang benar karena kunci dari Bromelia keluarga Bromelia C Termasuk Tilansia dia suka Dengan good air movement Pada akarnya atau sirkulasi Udara pada akarnya harus bagus Kalau seperti itu dia terlalu Kepep ini akarnya Terlalu tertutup rapat ya sehingga Dia busuk sobat sekalian Gitu, oke terus um, Nanti Fahri akan tunjukin juga ada philodendron bilite yang apa yang dia alami Fahri akan tunjukkan ya. Oke sobat sekalian kita akan masuk ke ruang sungkup ya. Di sini adalah tempat untuk menanam bonggol-bonggol dan juga tanaman yang masih kondisinya belum fit atau belum sehat. Kita masukkan ke ruang sungkup yang kedap udara di sini panas banget jadi kayak mandi sauna sobat sekalian karena ini Tepi-tepinya dilapisin plastik UV semua sobat sekalian Atasnya pun juga tuh Jadi ini, ini memang kedap udara Nah sobat sekalian ini tempat untuk menanam bonggol-bonggol Kemudian tanaman-tanaman yang belum sehat yang baru dipropagasi Supaya dia tidak terkontaminasi oleh hama dan penyakit yang dari luar Dan juga dia tidak shock dengan suhu di luar ruangan sungkup sobat sekalian Oke, Fahri akan tunjukkan Santosoma Sagittifolia Aurea Santosoma Sagittifolia Aurea Yang harusnya seperti ini Nah, harusnya seperti ini ya Berwarna normalnya sih hijau polos Nah, ini Aurea karena dia ada varigata kuningnya Nah, ini ada yang dulu Fahri beli Seharga 5 juta rupiah Dan saat ini kondisi tumbuhnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau aureanya hilang jadi jadi santosa biasa atau santosoma sagitifolia yang common ya jadi durhaka kalau Fahri bilang durhaka varigatanya hilang namun dia tetap masih potensi memunculkan anakan varigata karena dia tetap membawa gen varigata aurea nah tanamannya adalah ini sobat sekalian Nah ini sobat sekalian uh, santosoma santosoma sagitifolia yang durhaka santosoma sagitifolia yang tadinya aurea ada belang kuningnya dia jadi hijau polos jadi santosoma sagitifolia biasa namun dia tetap membawa gen varigata jadi varihara nanti anakannya tetap ada yang membawa gen aurea jadi ada belang kuningnya gitu sobat sekalian. Sobat sekalian, um, di ruang sungkup ini panas banget. Jadi Fahri ngomongnya sampai ngap-ngap karena memang di sini panas banget sobat sekalian. Panas karena gak ada angin yang masuk, pengap sekali. Tapi di sini bonggol-bonggol yang Fahri tanam cepet tumbuh sobat sekalian nah kemudian ada bonggol philodendron jupi yang dia juga stagnan sobat sekalian dia masih oke masih sehat cuman stagnan karena daun pancingnya itu dia dulu daun pancingnya ada cuman karena dia tidak Fahri masukkan ke ruang sungkup daun pancingnya itu drop kemudian gugur sehingga tinggal bonggol dengan akar saja nah ini dia sobat sekalian nah dia sampai sekarang ini sudah Empat bulan lebih ya Empat bulan Dia belum keluar tunas baru sobat sekalian Tapi dia masih keras, masih oke okay, Masih sehat Cuman dia stagnan Stagnan, kemudian Fahri mau tunjukkan mata tunasnya Nih sobat sekalian Nih, mata tunasnya udah mau buka sih Cuman lama sekali sobat sekalian Bentar Fahri, putar kamera dulu ya uh panas banget, sobat sekalian di sini. Uh. Oke, okay. ini sobat sekalian. Jadi, di sini ada udah ada calon mata tunas yang sudah meletek atau sudah mulai membuka keluar, ya. Cuman dia lama sekali, sobat sekalian. Sudah empat bulan atau lima bulan, Fahri kurang hafal. Kira-kira lima -kira bulan lah, ini belum keluar tunas sedangkan yang satu yang daun pancing kemarin sudah keluar tunas dan kemarin terjual 13 juta rupiah sobat sekalian nah ini senilai ya sobat sekalian untuk philodendron jupi bonggol ini senilai 10 juta rupiah saat ini stagnan jadi Fahri belum jual sampai dia keluar tunas tapi dia sudah mengeluarkan tanda-tanda muncul uh, mata tunas kok sobat sekalian tuh nih Fahri tunjukin ya Yep, ini dia di sini oke oke okay. okay, fahri udah keringetan banget nih di ruang sungkupnya nggak bisa lama-lama panas banget oke okay, kita pindah ke yang lain ini banyak bonggol-bonggol yang sudah pada bertunas sobat sekalian ini ada florida ghost sudah bertunas dan ada majestic philodendron majestic ini iya yeah, sudah keluar daun baru Terus panas banget. Yeah. Oke, okay, ini ada Gloriosa dark form. Tuh bonggol-bonggolnya Ada Anthurium Warocuianum yang sudah bertunas tuh sobat sekalian. Tuh. Terus ada biji Anthurium yang Fahri semai. Kemudian itu ada Feru yang mulai keluar daun barunya. Oke. Okay. Oke, okay, panas sekali. Oke, okay, sobat sekalian. Fahri mau tunjukkan Filodendron Bilite yang busuk, sobat sekalian. mana dia? Oke, okay, Philodendron Bilite saat ini menjadi most wanted item. Banyak diburu para kolektor ya. Dan fari terakhir jual satu daun yang varigata satu daun pancing, 30 juta rupiah. Ya, yeah, worth it lah. Karena memang untuk mempropagasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan juga dia masih jarang beredar di pasaran. Karena tidak semua pedagang tanaman punya Philodendron bilite varigata. oke. Okay. Sobat ingat nggak sih Philodendron bilite Varigata itu seperti apa? Oke, ini Philodendron bilite yang biasa yang di belakang Fahri tuh. Yang berwarna hijau polos. Kemudian kalau bilite Varigata itu yang seperti ini Sobat sekalian. Tuh, Philodendron bilite Varigata. Nah, Philodendron bilite Varigata Fahri sempat ada yang busuk Sobat sekalian, ini dia nih. Nah, busuk bonggolnya dua daun ya. Nilainya ya sekitar 60 juta rupiah Busuk begitu saja Nah Sedih? Sedih dong Tapi pecinta tanaman sejati Hal tersebut tidak akan menyurutkan tekad dan juga niat Untuk selalu memelihara tanaman dan juga bertani tanaman Karena ya namanya pelihara makhluk hidup Pasti resikonya kalau nggak mati ya hidup gitu sobat sekalian. Nah ini Philodendron bilitae yang hijau yang sudah mature sized tuh. Nah oke okay, jadi kesimpulannya sobat sekalian, pecinta tanaman memelihara tanaman ada yang mati, ada yang stagnan, ada yang tidak sesuai ekspektasi pertumbuhannya itu adalah peristiwa atau bagian yang harus dilalui dengan berat hati. Tetapi semua itu pasti ada hikmahnya Dari kejadian tersebut kita bisa belajar Kita bisa merasakan nikmatnya keberhasilan Kita bisa merasakan nikmatnya bercocok tanam Kemudian hasilnya subur bisa kita nikmati Tapi kita juga bisa mengambil kesimpulan Apa yang salah untuk perawatan tanaman yang mati tersebut apa yang salah, mungkin medianya, penempatannya, atau mungkin teknik propagasinya, atau mungkin memang dia mem te terkontaminasi oleh bibit penyakit, atau mungkin terkena hama, itu yang harus kita pelajari. Ini ada yang terselubung di sini, ini adalah Phalaenopsis gigantea, ini Phalaenopsis gigantea, atau Anggrek Bulan Raksasa. Ini sedang ada kuntum bunganya atau kenopnya Ini sudah mekar sobat sekalian Tuh ada yang sudah mekar Phalaenopsis gigantea Bunganya seperti bunga macan Total-total ya Jadi Fahri akan ulas di single video tentang Phalaenopsis gigantea Sobat sekalian Fahri juga suka dengan tanaman palem Sejak 2017 Nah Fahri juga uh, Mengalami Hal buruk dengan palem, karena palem ini dia sangat sensitif ya. Kalau kita reporting, kemudian dia medianya kita bongkar semua, itu pasti dia akan layu. Ada yang bertahan, ada yang stagnan, dan ada yang mati sobat sekalian. Oke, Fahri akan tunjukkan Likuala orbicularis dan juga Likuala mapu sobat sekalian. Ini adalah Likuala Mapu, kemudian ini yang bulat adalah Likuala Cordata, itu juga Likuala Mapu, Likuala Cordata ini, nah ini nilainya 15 juta rupiah, ini pertumbuhannya sangat lama dari 2017, saat ini baru sebesar ini dan ini baru Fahri coba untuk groundkan, uh, supaya nanti cepat jadi mature sized. Uh, Ketika di pot, ketika telat menyiram, tudau akan mengalami sunburn atau gosong seperti ini. Nah, ini termasuk tanaman Fahri Orchid yang saat ini belum memberikan cuan atau belum memberikan penghasilan kepada Fahri Orchid. Namun, Fahri tetap bersabar dan merawatnya dengan baik. Ada satu lagi, satu lagi, Likuala Cordata. Nah, ini likuara Likuala kordata yang ini tadinya besar Tadinya besar dan ini ada anaknya Ini Likuala kordata, Ini juga senilai 15 juta rupiah Saat ini masih Stagnan Dan ukurannya malah mengecil Tapi ini udah keluar daun baru lagi Insya Allah nanti akan semakin bagus Nah Dengan pengalaman seperti ini Fahri gak lantas terus kapok Mutung atau Kemudian stop Untuk memelihara tapi Fahri akan selalu belajar dan telisih Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki Dan bagaimana harusnya memperlakukan dia Supaya dia tumbuh seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan ekspektasi kita Ini jadi Likuala Orbicularis dua udah mati ya Jadi 2 Likuala Orbicularis senilai 20 juta sudah melayang Melayang dan belum memberikan penghasilan dan yang ini Likuala Kordata, kuala Mapu sudah lumayan e, menghasilkan banyak ini. Sudah berbakti ya untuk Likuala Matanensis atau Likuala Mapu. Itu sudah sempat berbakti ke Fahri Orchid menghasilkan pudi-pudi e, rupiah. Sedangkan yang Likuala Kordata dan juga Likuala Orbicularis Fahri masih sabar menanti untuk Likuala, orbi, uh, Likuala Cordata Untuk Likuala Orbicularis, dua sudah mati senilai 20 juta rupiah. Oke, sobat sekalian, jadi dibalik mahalnya tanaman hias, Dibalik balik hasil yang sudah kami raih. Fari sudah paparkan bahwa banyak sekali kos yang kami keluarkan untuk proses belajar untuk proses menghasilkan tanaman yang benar-benar bagus dan tanaman hobi atau tanaman koleksi yang dicintai atau diminati oleh para pelanggan kami jadi untuk para netizen yang masih suka nyinyir Semoga dengan video ini memberikan wawasan atau memberikan angin segar bahwa bisnis tanaman tidak semerta-merta tinggal potong jual mahal tinggal ambil di hutan jual mahal. Jadi namanya kita pelihara makhluk hidup pasti ada resiko kematian dan juga kita menjalankan bisnis pasti memiliki resiko dan juga Um, perjuangan Atau pengorbanan Yang harus dikeluarkan Untuk mendapatkan Sesuatu seperti yang kita Harapkan Atau sesuai ekspektasi Kita sobat sekalian Jadi Kalau yang memang netizen Wataknya nyinyir Suka ngenyek dengan Penjual pelaku tanaman nggak suka dengan Produk yang kita jual udah biarin aja karena memang sudah mentalnya rusak atau ahlaknya sudah busuk sobat sekalian. Jadi jadi e, dibalik apa yang sudah kami raih keberhasilan kesuksesan yang sudah kami raih itu ada kepedihan sebelumnya ya kepedihan perih yang tidak berdarah ketika kami harus berkorban beberapa tanaman yang kami belum tahu cara merawatnya kami belum memahami karakternya sehingga mereka harus melayang karena kami menerapkan learning by doing kami belajar sambil melakukan kalau kita belajar sesuatu hanya melihat dan mendengar itu pasti akan berbeda hasilnya dengan kita melakukannya langsung, sobat sekalian. Oke, jadi Fahri nggak mau denger lagi ada alasan, ah nggak mau beli yang mahal-mahal takut mati, ah takut atau kapok pelihara ini nanti busuk lagi. Oke, yang mengulangi kesalahan dua kali itu adalah keledai. Jadi kita manusia punya akal, tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya Kita belajar dari kesalahan pertama Atau kita belajar dari kesalahan orang lain Maka kita akan Kedepannya sudah tidak melakukan kesalahan lagi Ingat Kesalahan dilakukan dua kali Kesalahan yang sama dilakukan dua kali Hanya oleh keledai Jadi kita manusia punya akal Kita bisa belajar dari kesalahan Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pink Princess. Besar nih. Udah Jose buhono besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.